Mm hm. Kita boleh minta kepada sahabat kita sesuatu Tapi bukan dalam irama saya ingin Mengambil harta tersebut untuk kesenangan Yang sifatnya adalah syahwat Tapi ada hajat Sehingga kan tidak dilarang orang meminta Orang fakir, orang apa pengemis Pengemis kalau minta tidak dilarang Karena dia fakir Tapi kalau orang cukup meminta-minta Rendah dia Jangan dianggap tidak dosa, minta-minta. Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan, kok minta-minta kepada manusia, dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging. Ini, mukanya tidak berdaging, minta-minta. Padahal dia cukup. Jadi kalau orang minta karena hajat, sah. Tapi harus betul-betul karena hajat. Tapi kalau tidak karena hajat, na'udzubillah. Bukan, tidak ada wajahnya. Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya. Kita harus berbicara di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya. Ada orang yang pura-pura fakir, ada minta dengan cara yang halus. Mungkin kita harus waspada. Dimulai dari kita, mungkin yang merasa dirinya sebagai ustadz, kita bisa saja menjadi peminta-peminta halus, ya, pengemis pakai jubah pakai imamah haram sehingga meminta mengambil dari orang dengan dengan membawa gelar kebesarannya Oh ini paling enak ngambil duitnya orang Cincin berapa cincinnya baik buat saya dah cincinnya oh, ya minta ustadz nggak bisa nolak eh mengambil dengan cara begitu supaya ngambil dengan pedang haram tuh dah ini agama mahal bisa dijual begitu bisa untuk naku nakut itu orang atau nanti gak berkah nih sama kiai sama ustadz gak asyidin, gak Ini jadi Ini jangan dianggap minta. Ini meminta juga ini. Mengemes halus dia pakai gelar Ustaz. Al-akdu bilhayah, akdu bilsaif. Lebih serem dari pedang. Kalau pedang bisa saja dilawan kita. Kalau enggak, ini maqam. Masya Allah. Ini jamnya bagus banget nih. Masya Allah dan macam-macam gayanya ustaz, ada-ada gaya kalau ya Allah, mobil saya macet 3 kali lah Pak Haji, 3 kali eh, biar diganti mobilnya ya itu halus minta sama, rendah mana Arif Billah semacam-arif enggak. ngadukan kepada manusia, malu dia ngomong malu Pak, cerita, aduh rumah Masya Allah bocor terus ya maksudnya biar diganti kecenda Allah, Alhamdulillah hati-hati, peminta artinya apa? keroposan di dalam hatinya. Dia akan fakir selamanya. Tapi kalau kita punya hajat minta sah halal, seorang fakir minta halal. Orang fakir minta sah. Karena dia punya hajat. Tapi pun demikian, ini fakir, kita bicara orang fakir bukan orang cukup. Jadi orang minta karena dia hajat sah. Atau orang minta dalam dalam irama berkasih sayang. Itu ada, minta dalam irama kasih sayang. Sebenarnya kita punya, cuman namanya apa? Ya guyuk, pak bukan, bukan meminta secara sungguhnya berkasih sayang karena saya cuma merasa dekat saya minta cuma biasanya berarti kan itu hanya bahasa meminta dalam berkasih sayang memberi berkasih sayang sehingga tahabu tahabu memberi hadiah tuh sah dalam irama menumbuhkan kasih sayang dan cinta yang nggak benar adalah kita meminta untuk syahwat tadi itu untuk ya untuk dia cinta dunia biasanya yang suka minta minta tuh kurang paling pelit diminta susah dia. Karena dia tidak mengerti memberi. Dia hanya meminta saja. Dan menyakit. Nah makam mulia yang diingat oleh Imam Ibn atau Esa Kandari adalah bagaimana seorang yang minta kepada Allah saja kadang dia mikir. Malu dia bagaimana minta kepada manusia. Alangkah kayanya orang ini. Sehingga duduk dengan orang kaya pun dia nggak pernah dia berangan-angan dari koceknya. Itu. Kan mus muskilah problem ya. Siapapun kalau duduk dengan orang kaya, Kemudian dia tamak dengan hartanya, dia rendah di hadapannya Nabi sudah mengatakan, 2 dua 3 imannya itu hilang Dan dia akan direndahkan Sehingga sudah mulai action bahasa-bahasinya, segala macam Orang kaya sendiri gak seneng dengan orang itu Kok remeh banget dia Sehingga bisa saja yang dibeli saja Kasih duit, diam tuh Kasih diam-diam ustadznya, kasih diam mustafalah. Kita mulia dengan Allah maka, Ustaz, ini adalah kita bicara tentang Kalau Ustadz duduk dengan orang kaya Bagaimana akan kita menjadi satu, satu hubungan yang baik Kalau ada Ustadz duduk dengan orang kaya Mengharap kekayaannya, maka dia telah salah Tapi kalau ada seorang Ustadz duduk dengan orang kaya Mengharap semoga orang kaya itu menjadi orang dermawan maka itu sah. Tandanya tulus apa nggak harus dia berbuat baik dengan saya. Yang penting aku ingin duduk dengan orang kaya itu, saya akan duduk dengan dia, saya akan ngobrol, saya akan rayu sampai dia berbuat baik. Biarpun tidak dengan saya. Biarpun tidak dengan saya. Intinya bagaimana dia berbuat baik. Selesai. Ya tujuannya ya, bagaimana buat dia selamat. Saya gak pengen ada orang, orang kaya masuk neraka, gitu saja makanya kadang sebagai ustadz itu kalau ingin datang kepada orang kaya harus pikir ulang benar enggak saya datang kepada dia mengharapkan kekayaannya atau saya mengharapkan dia selamat ini beda jalannya sama bahasanya sama niatnya yang beda ayo saya datang kepada dia itu karena apa karena saya menginginkan duitnya dia untuk bangun pondok saya karena yang punya pondok mungkin itu masih syahwat juga, sebab pondok juga prestis di kalangan Ustaz, pondoknya paling gede, paling keren, paling banyak santrinya Itu juga untuk sombong bisa kok Jangan dianggap sombong hanya dengan dunia saja, tidak Dengan gede-gedean jamaah juga disebutkan kok, jah Pangkat, gede-gedean jamaah, jamaah ribuan majelisnya banyak, pondoknya gede, oh, bisa sombong kok Nah Di saat kita duduk dengan orang kaya atau duduk dengan pejabat kita merindukan dia selamat. Bukan kita merindukan kebaikan duniawi kepada kita. Kalau ternyata mereka berbuat baik kepada kita pun, balik rumusnya sebelumnya tadi, kita mengambilnya seperti apa? Kalau saya mengambil karena saya berharap, tolak. Kalau saya mengambil karena saya berharap, saya tolak. Harus tolak, kalau ingin selamat hati. Tapi kalau sudah mengambilnya dengan bahasanya ini adalah Allah kasihkan jalan, dan bukan dengan syah, dengan dengan syahwat maka boleh diterima tapi juga di saat menolak oh, ada kan tidak mau oh saya tidak mau bantuan dari misalnya nggak mau ada pondok nggak mau bantuan pemerintah ya misalnya Nuh. ya kalau nggak terima sudah biasa saja nggak diterima saja nggak usah teriak tuh Astaghfirullahaladzim saya nggak mau bantuan pemerintah Allah Allah ngapain ngomong teriak-teriak Diam aja deh kok main action nggak perlu kita perlu serius kok dengan Allah kalau nggak mau ya sudah